Pasti walaupun tidak disebut, pasti M Mak Leslar pada tahu Nama boneka yang tentunya besar Ini hadiah dari Papa Bilar untuk Bunda Lesti Kecewara Apalagi kita lihat persahabat ya, momen Papa bi lari menghampiri si Ilal <laughs> Betul sekali persahabat ya, namanya Ilal Masya Allah persahabat ya pasti Bunda-bunda semuanya pada ingat semua dengan boneka gede yang dikasih oleh Papa bi Untuk Bunda Lesti Kecewara kita lihat di beberapa tanggapan komentar persahabat Yakni dari akun Instagram Salma Juhari mengatakan Ingatlah bun katanya tuh Ada dari Aigus Gustiatin si Ilal yang dikasih sama kakak Bilar Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan dari Zainab Zahra 963 Padahal ini udah nikah agama, leslar sejati pasti ngeh katanya tuh Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu untuk Papa Bi Bunda Lesti dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Kemudian persahabat disimak juga ini ada cidukan juga kemarin persahabat dari Papa Bi dan Rudy Salim. Diingatkan kembali bersahabat ya untuk warga Konoha, karena bakal ada sesuatu yang akan di-up di Leslar Entertainment. Jadi doakan saja, mudah-mudahan Leslar Entertainment Kembali bangkit, kembali menyuguhkan kejutan untuk warga Konoha. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Fatihah Leslar. Kalimat caption pun dituliskan: "Bismillah, ditunggu comebacknya Leslar Entertainment. Semoga dilancarkan semuanya." Amin. Doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan lancar semuanya. Bismillah, kembali bangkit untuk Leslar Entertainment. Kita lihat juga bersahabat selanjutnya. Semalam apa biliar atau bersilaturahmi ke tempatnya Roy Ricardo. Walaupun sebagian fans ini tidak menyukai kepada Roy Ricardo, sahabat ya. Lusingan ini pun kita lihat banyak begitu tanggapan komentar yang diberikan. Diantaranya persahabat dari akun Leoni 2889 delapan mengatakan, biarin biar mengembalikan kepercayaan diri lagi. Tolong jangan bikin rame. Biarin dia collab sama siapapun katanya tuh. Ada juga persahabat tanggapan dari Kiki 7 Juni di situ mengatakan, tahu aku sih nggak suka sama si Ricardo Ini mending gaul sama Densu Pak Dedi katanya tuh. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Etis Sulastri mengatakan, masya Allah barakallah maju terus leslar. Banyak yang mendukung, ada juga yang tidak menyukai kepada Roy Ricardo persahabat kita sebagai fans hanya bisa mendoakan saja yang terbaik untuk idola. Mudah-mudahan segala urusan apapun itu selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya berzaba setelah tentunya ke tempat Roy Ricardo. Papa Bilar ternyata mampir silaturahmi ke tempatnya Coach Adibal. Wow. Sepertinya bakal ada proyek karya tentang Bunda Lesti Kita doakan saja pro sahabat, ini yang paling dinantikan, ini yang paling ditunggu oleh semua orang Lagu terbaru, karya terbaru dari seorang Lesti Kejora Kita lihat juga pro sahabat kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Peti Bilar Bismillah, sepertinya akan ada proyek nih, Papa Bunda ketemu Coach Adibal kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar Dari akun Hafiz Rega mengatakan Bismillah Insyaallah single lagi baru Amin Single lagu baru Bismillah Persahabat mudah-mudahan diberikan kelancaran Diberikan kemudahan segala urusan apapun itu Untuk Leslaru Family Kita lihat juga persahabat selanjutnya Ada tanggapan Ritika Mukhtar Bismillahirrahmanirrahim, semoga ada project dan konser yang tertunda kembali diluncurkan. Sukses selalu leser untuk menghibur warga konoha, amin. Masya Allah. apapun itu, bismillah lancar. Konser, lagu baru selalu kita nantikan dari seorang Lesti Kejora. Kemudian juga persahabat ini ada Finally. Potret semalam bersama Kucu Bang Masya Allah ternyata ada Cici Mary juga, ada Pai en. Masya Allah banget, ada Kak Rifi Luar biasa Ini kebahagiaan Untuk kita semuanya Doakan saja yang terbaiknya Untuk Lesti Rizky Bilar Ini sih bau-baunya lagu baru nih Bersahabat Kita doakan dan kita dukung terus Untuk karya sang kejorah